Ayo bro, kue shooting bro, lebunya tuh bro. Nggak <tik> hmm. oh, anak bos ya kue. Dan YouTube yang berdar, ya. Mana lo? Dan YouTube yang berdar, aku nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya, Lur Arjuna Wong Pengen Kali ini saya mau mereview uh, peliharaanku ya, selama aku 4 tahun di Korea. Inilah peliharaanku, kucing-kucing nih. Aku mau bikin makan untuk dia ya, ini. semua peliharaanku semua, Lur ini kucing dulunya itu dari satu saya pelihara itu cuman sepasang ah, saya pelihara itu dari sepasang asalnya itu kucing liar dia itu ada di alas dia sering main ke tempat saya di sini saya kasihan saya kasih dia makan tiap hari asalnya itu dia di sini itu nggak ada yang peduli itu ya, maksudnya dia makan dari sisa-sisa yang kita buang atau apa. Kadang dia makan atau gimana saya kasihan Jadi saya bikin dia tiap hari makanan. Nih, makanannya lur. Saya masakin nasi satu magic om buat dia makan. Terus saya kasih campur dengan apa namanya? biskuit ya. Biskuit atau apa ya? Biskuit lah ya. Nanti bro, sabar ya, bro. Nih banyak kau nih kucing-kucingku ya, lihat deh, di luar. Ini semua ada di sini tuh, sabar bos. Nanti kita bikin dulu ya, tuh. Kalau musim dingin itu sedikit, ada ada mati atau pada ngumpet ya. Kalau musim panas itu ada lahir yang... Eh, lahiran itu lebih beranak, bukan hmm. masakin dia. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya? ya. 20 ada hai, 20 hai, hai, hai, ekoran ada hai, hai, hai, saya campurin dengan Dengan biskuit Nanti bos super bos bersi, bersi, bersi, bersi. Nanti dulu bos Sekarang Nih kawan Makannya kayak gini aja Nasi Aku tak kasih sarden Terus masak nasinya itu Saya campurin dengan ikan sarden Terus Kalau sudah mateng Nanti Dicampur dengan ini dengan pur dengan biskuit ya jadi dia makannya itu ya setiap hari itu kalau saya masakin dia itu adalah setengah kilo beras ya setengah kilo beras saya masakin dia mau kerja saya masakin dulu nanti istirahat kerja saya kasih dia makan nah iya setiap bulan saya ngeluarin, saya belanjain dia itu beras itu sekitar 20 kiloan ya, loh. Buat makannya nasi itu, saya belanjakan 20 kilo beras, terus ikan sardinnya itu seminggu itu dua kaleng, berarti satu bulan itu delapan kaleng, terus tekurnya satu minggu itu satu bungkus satu bungkus berarti satu bulan empat bungkus yang kayak dengan empat bungkus dingin. ya apa-apa lah berbagi sama kucing ya kasihan dia juga butuh makan ya berbagi acing ya tuh banyak banget tuh ada lihat oh anak itu anaknya banyak banget kalau musim panas tuh ya kita di luar kita ya. eh, kipasin dulu anak sih nggak dimakan kalau panas nggak dimakan dia kipasin dulu ya cing cing cing, cing. nanti saya kipasin dulu nanti bos <tuh> aku kipasin dulu ya dia nggak mau makan belum saya suruh makan kipasin dulu hmm terima kasih Bos Tuk -tuk dulu ya. Bos dulunya itu saya suruh buang kucingnya atau bosnya itu enggak boleh ada kucing tapi saya kasihan ya saya umpet-umpet itu saya lawan aja terus si Bos enggak bo bukan bos saya sih tapi mandor saya yang bilang enggak boleh ada kucing itu dulunya itu sering dijerat kadang ada yang terjerat sampai mati kadang ada yang putus kakinya sekarang dia nggak berani setelah ada kucing yang terjerat kakinya ke atas, satu dia kayaknya ketakutan gitu? takut ada yang laporin atau apa jadi dia sekarang udah nggak berani lagi terjerat kucing ini kan ini kan ini push -pus. Pus. Pus -pus. panas kan kamu tadi ada yang diambil sama bos diminta tiga saya seneng seneng apa pelihara kucing itu dari dulu ya dari anak-anak ya saya pelihara kucing di rumah pun istri saya ada kucing aku takutnya nanti kalau saya pulang itu siapa nanti yang merusik ya? Ada si teman eh bos jangan masuk masuk woi 브로. 찐 컬러링. 징징징징징. 예, 그렇죠. 브로, Eh, dek orang apa ini sebagian masih belum pada datang masih pada jalan-jalan ini induk semua yang cowoknya itu satu cowoknya itu kalau datang malam-malam nah disana juga ada satu. satu itu yang kalau ada aku oh dia tang <tuk> ya, berapa ya satu 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 14, 14, 14 15, 15, 15 17 18 yang 2 belum datang ini kucing saya kisaran 20an ya. dari dua dari 2 ekor sekarang menjadi kurang lebihnya 20 ekoran boleh ya, kita makan ya Ya. di bawahnya masih banyak yang ngumpetan yang anak-anaknya itu Ibunya di tempat banyak orang di bawah ada taruhnya di bawah kalau panas itu tidurnya di lantai tapi saya sering kucing di sini itu geraknya nggak sembarangan maksudnya saya kasih tempat untuk berak di atas itu dia pada, pada beraknya ke atas Jadi, ada yang mau masuk TV ya boleh masuk youtube di jambung identik yang merah ya banyak yang merah ya sekarang ya. jeng jeng jeng jeng doa anak bos saya dan youtube yang berdar, ya makna lo dan youtube yang berdar harus nonton, yo Lur sih sering dimarahin ada kucing di sini tuh, guru buang, tuh apa, terus hanya peduliin dia. dia, dia, dia, dia. Oh wow, aku tak rawat rumah kucing Oke, selama empat tahun, empat tahun sekarang empat tahun tiga bulanan ya lur. Nih hasilnya aku kerja di Korea dapat kucing banyak. banyak lucu-lucu ya bersih-bersih ya kucingnya oh, ada yang sedang mainan Cing sebulan itu 20 kilo beras terus itunya ininya saryu saryunya itu berarti 4 kiloan terus sardennya sardennya itu berapa ya artinya itu 8-10 10 10 kaleng untuk satu bulan konsumsi dia untuk konsumsi kucingku ini nah sampai disini sampai di dulu ya kawan oh, ini mereview kucing saya oh, ayo kawan-kawan yang punya kucing di rumah dijaga ya kucingnya ya jangan lupa dukung terus channel saya ya tanpa dukungan kalian saya ucapkan. saya ya tanpa dukungan kalian saya tidak ada apa-apanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semuanya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro smile bro